Yo, yo. Beb, I'm so stressed. I'm so sampai break. Ko cara main baku tipu cantik sampai. Oh babe, I love you know what. dalam sumbawa oh Persetan dengan kau Siapa biar saya tiku miri tiku biar kamu dapatku bawa lari heaven so fly heaven so fly. Saat pikir masih ada satu friend I love game, high. you. Know, Saat hidup sayang atur Tukar si ya, bong, bong, But You can never you say never lose, but you can never Ya, bilang apa Hidang hingga air mata terbenam Sumpah bel Rasa yang dulu hilang tergelam Lalu apa yang sepikir baik buruk tentang kau Orang pun jodoh Jujur saat terlalu bodoh Seanggap ku satu sapu jodoh Sekasih bunda dan gopolo lekas kau pergi dan sakun lo. Yo Tiba dalam masa sulit saat musim pandemi Kau lupakan kau pujanji yang kau hias kata demi Trausa tipu saat yang ngalasan ekonomi Kau memang unggul fisik namun hati tersetomi Kau ya, fuck you, terpusing dengan kau ya. Begini sudah tahu, sebuah semua kau pukul Biar su lain naksir dong kasih bola. Oh, but you gon never. Sepulang, julia, sepulang, you say never. never. Ya, terima kasih buat Jendrik Timur. Siaran bentuk Timur. Yo, yo, yo tangani. Kau bilang tangani untuk lawan resi. Tau kok bomong kosong tuh